Jangan lupa masih pengen. Tuhan korban, sih sabar saya, mungkin kian ujian cinta. Oh si di cinta cinta tiba mata rasa cinta rasa sayang ini cuma sikatuh Salah nasi, kita lahirin, untuk dimuang suki Pilihan waktu wanget, untuk kita mampu Di sini mau cuma ini. hatim piringlah yang kutanyai suhu konsin cinta di bawah penatanya rasa kau cinta rasa sayangmu cuma Sesalah nasib Kita lain Untuk di Mengesuki Pilihan Pilihan Om Tuan Duduk kita Cuma mengimpi Kita mirena Mungguan butuh pengorbanan Si sabar saya Mungkin dia ujian cinta Dan istimewa dan sekitir oh, di niwa bermata rasa kan cinta rasa sayang di